di sini kita akan membahas tentang empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mendapatkan, mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020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 yang dimana di sini dikategorikan seorang Cancer mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori kehidupan dan kesehatan. Di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pekerja keras, sosok seseorang yang yakin akan kemampuannya. Namun di satu sisi seorang Cancer akan selalu memaksakan kehendak di dalam kerja dan seorang Cancer tidak akan menghiraukan waktu istirahat dan waktu hidupnya. Sehingga di sini seorang Cancer... Mendapatkan kesehatan yang menurun, namun di bulan Desember tahun 2020 Akibat dorongan dukungan dari seorang keluarga, dari sebuah keluarga, dari sebuah pasangan, dari seorang anak Seorang cancer mampu mendapatkan kesehatan yang lebih bagus Dan di dalam kategori ini, seorang cancer mendapatkan resmi mendarat di bulan Desember tahun 2020 Di dalam kategori kesehatan Yang dimana dorongan dari keluarga adalah faktor dukungannya Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umum, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember di dalam kategori kesehatan yang ia dapatkan secara mendadak. Yang dimana di sini faktor dukungan support energi didapatkan dari seorang ibu, sebuah keluarga seorang pasangan seorang anak Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah dosa secara umum desa itu diartikan impian harapan dan cita-cita ataupun impian yang sudah lama terpendam impian yang bisa diwujudkan cita-cita yang sudah lama terpendam dan cita-cita yang bisa diwujudkan di bulan Desember tahun 2020 dan jika kartu start kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang zodiak cancer mendapatkan Rezeki mendadak di bulan Desember di dalam kategori kesehatan di mana kesehatan itu adalah sebagai rezeki yang didukung oleh seorang pasangan, seorang anak, seorang ibu, sebuah keluarga dan di sini impian dan harapan cita-cita serta impian yang dapatkan oleh seorang kanser adalah mendapatkan kesehatan yang di dalam kategori ini adalah rezeki mendadak di bulan Desember dan di sini harapan dan cita-cita dari seorang pasangan sebuah keluarga akan terwujud kepada seorang kanser di bulan Desember tahun 2020 yang dimana mana di sini dikategorikan seorang kanser mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Nine of cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan seorang Libra mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori hubungan asmara. Di sini juga digambarkan seorang Libra yang dulunya merupakan sosok seseorang yang terlalu perhatian kepada pasangan namun di bulan Desember ini seorang pasangan akan memberikan respon aura serta tanggapan yang positif kepada seorang Libra sehingga di bulan Desember hubungan asmara seorang Libra bersama pasangan akan mendapatkan kategori kebahagiaan keharmonisan secara mendadak di bulan Desember tahun 2020. Yang dimana di sini dorongan ataupun support energi serta masukan didapatkan oleh seorang Libra, dan sebuah sahabat kerabat ataupun keluarganya, dan di sini bisa kita gambarkan seorang Libra selalu menerima kekurangan pasangan, dan seorang Libra akan menaruh kepercayaan yang penuh kepada seorang pasangan, sehingga pasangan akan menilai plus, dan di bulan Desember ini pasangan akan berubah drastis. Yang dimana di sini dikategorikan seorang Libra mendapatkan rezeki mendarat di dalam kategori hubungan asmara, dan untuk support energinya adalah... King of Cup, secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang lebih dewasa dari seorang Libra, seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini seorang Libra mendapatkan support, masukan, hubungan dukungan dari seorang. Orang tua pasangan, orang tua Libra sendiri, sahabat, kerabat, ataupun orang-orang terdekat Libra agar mempertahankan hubungannya. Dan di bulan Desember ini harapan seorang Libra akan terwujud di dalam kategori hubungan asmara mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan. Dan jika kartu desta kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan impian dan harapannya di dalam kategori hubungan asmara. Untuk mendapatkan kebahagiaan dan di dalam hubungan, yang dimana di sini mendapatkan support masukan dari sebuah keluarga seorang orang tua libra, orang tua pasangan, ataupun orang-orang terdekat libra sendiri, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah. Ace of Cup untuk zodiak yang ketiga yang mendapatkan meski mendadak di bulan Desember tahun 2020 itu terletak pada zodiak Aquarius di sini digambarkan dua kategori yang didapatkan oleh seorang Aquarius dalam meski mendadak yang pertama adalah kerjaan yang baru pekerjaan yang baru dan yang kedua adalah hubungan asmara yang baru di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan karir pekerjaan yang baru di bulan Desember tahun 2020, yang dimana karir pekerjaan ini sangat dinantikan serta didam oleh seorang Aquarius sendiri. Dan di sini seorang Aquarius tidak akan menyakninya dan tidak akan menduganya sehingga di sini dikategorikan seorang Aquarius mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Dalam kategori karir dan pekerjaan, dan di dalam prediksi yang kedua, seorang Aquarius akan mendapatkan hubungan asmara yang baru, yang dimana mana di sini dikategorikan apabila Aquarius yang single, ia akan mendapatkan. Sebuah pasangan yang baru di bulan Desember tahun 2020, di mana di sini pasangan itu sangat ia dan hidamkan. Dan apabila seorang Aquarius yang sudah berpasangan di sini akan mendapatkan kebahagiaan atau keturunan di bulan Desember tahun 2020, yang di dalam kategori ini hubungan asmara seorang Aquarius tidak akan ia duga-duga akan semakin bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan di sinilah bisa dikategorikan seorang Aquarius mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori karir dan di dalam kategori hubungan asmara dan untuk support energinya adalah page of fun. secara umum page of itu diartikan seorang anak jadi disini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan meski mendadak di bulan desember tahun 2020 di dalam kategori karir pekerjaan yang dimana di sini seorang Aquarius ingin membahagiakan sebuah keluarga yang disimbolkan dengan simbol page of yang bisa diartikan seorang anak dan di dalam kategori yang kedua, seorang Aquarius mendapatkan hubungan asmara yang bagus di bulan Desember dan di sini bisa dikategorikan. Seorang Aquarius akan mendapatkan keturunan di bulan Desember tahun 2020 di dalam hubungan asmaranya yang disimbolkan dengan simbol page of fun. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan serta bisa mewujudkan impian harapan cita-citanya di dalam kategori target dan pekerjaan hubungan asmara di bulan Desember tahun 2020 tanpa ia sangka-sangka ataupun tanpa ia duga. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Aquarius mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace of Pentacles. Untuk zodiak yang keempat yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Capricorn. Di sini digambarkan seorang Capricorn mendapatkan dua kategori. Terus kebendalet di bulan Desember yang pertama yaitu keuangan. Dan yang kedua adalah di dalam kategori pekerjaan dan kehidupan. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya seorang Capricorn akan mendapatkan sebuah keuangan yang bagus di bulan Desember tahun 2020. Di Dimana di sini seorang Capricorn akan memulai sebuah usaha yang dapat meningkatkan keuangan serta meningkatkan kehidupan soal Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Dan di bulan Desember ini, seorang Capricorn keuangannya akan sangat meningkat. Dan disinilah dikategorikan seorang Capricorn mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori keuangan. Dan di sini, di dalam prediksi yang kedua, seorang Capricorn akan mendapatkan pekerjaan yang baru serta mendapatkan karir yang baru di bulan Desember, di mana di sini dapat menunjang keuangan kehidupan. serta finansial Seorang Capricorn akan lebih meningkat dan di sini bisa dikategorikan seorang Capricorn mendapatkan rezeki mendadak di dalam kategori karir pekerjaan dan untuk support energinya adalah Hai kenaik of one secara umum kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun orang-orang terdekat Capricorn sendiri dan di sini mengambahkan seorang Capricorn mendapatkan dukungan support energi dari orang-orang sekitar bisa dikategorikan pasangan keluarga ataupun rekan-rekannya yang dimana di sini seorang Capricorn mendapatkan kategori keuangan yang meningkat mendapatkan usaha yang baru mendapatkan karir pekerjaan yang baru demi mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan jika kartu de kita gabungkan dengan kartu zodiak yang keempat di disini menggambarkan, Seorang Capricorn akan mampu mewujudkan impian, harapan, cita-citanya untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dengan mendapatkan dukungan dari keluarga, sahabat, serta rekan-rekannya. Dan di sini seorang Capricorn bisa diprediksi dan dikategorikan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Yang pertama adalah zodiak Cancer. Yang kedua zodiak Libra, yang ketiga zodiak Aquarius dan yang keempat adalah zodiak Capricorn. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagilah video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan